Diam-diam melanjutkan proyek pemindahan ibu kota, pengamat Jokowi mulai kehilangan nuraninya. Presiden Joko Widodo dianggap telah kehilangan sensitivitas nurani lantaran diam-diam masih berupaya melanjutkan proyek pemindahan ibu kota di saat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian memburuk. Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Center for Social-Political Economy and Law Study, Ubedilah Badrun, usai mendapatkan dokumen yang menunjukkan perkembangan proyek pemindahan ibu kota saat ini. Dokumen yang didapat Ubedilah adalah dokumen dengan nama Paket Penyusunan Rencana Induk dan Strategi Pengembangan Ibu Kota Negara, yang ditandatangani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. di tengah situasi sosial ekonomi yang memburuk akibat COVID-19 Jokowi ternyata seolah-olah diam-diam masih terus melakukan upaya untuk melanjutkan proyek infrastruktur pemindahan ibu kota ucap Ubedillah Badrun Rabu 22 April Hal itu terlihat kata analisis sosial politik Universitas Negeri Jakarta atau UNJ bernilai 85 miliar yang dijalankan melalui penunjukan langsung. Entah perusahaan mana dan milik siapa nanti yang akan ditunjuk langsung. Fakta di atas menandakan bahwa proyek pemindahan ibu kota negara di tengah derita rakyat saat ini akan terus dilaksanakan, jelas UB Hal tersebut lanjut Ubedilah memperlihatkan hilangnya sensitivitas nurani Presiden Jokowi terhadap rakyat kecil yang tengah menderita akibat pandemi Covid-19. Maaf, saya menilai Presiden Jokowi mulai kehilangan sensitivitas nuraninya pada rakyat kecil di tengah rakyat menderita akibat Covid-19 dengan korban terus bertambah dan juga rakyat yang meninggal karena kelaparan di Banten. Jokowi justru mendorong proyek infrastruktur terus dijalankan, seolah ego kepentingan dan ambisinya menutupi nuraninya. Ini performa politik terburuk Jokowi, tegas Ubedila. Dengan demikian Ubedila menyarankan agar Jokowi untuk segera menghentikan seluruh proyek infrastruktur dan mengutamakan nyawa rakyat yang terdampak pandemi COVID-19. Sekedar info berdasarkan penelusuran di laman ipse.ikpp.go.id dengan nomor kode paket 6740119 119 dan nama paket penyusunan rencana induk dan strategi pengembangan ibu kota negara atau Master Plan Ibu Kota Negara tercantum nilai bagu paket senilai 85 miliar dari anggaran APBN 2020 dengan tanggal pembuatan pada 24 Maret 2020.